Tanaman kantong semar Yang ditemukan Di lahannya pak Madi di tanaman kantong semar Ini kita temukan Di daerah Sumatera Selatan Kita masih melihat ini Sejatinya tanaman kantong semar yang bisa kita pelajari sebagai edukasi Model daunnya adalah Memanjang Tiga ikat pak tanaman kantong semar iya, nah, nih ini kantong semar yang sudah jatuh sendirinya karena sudah tua. Nah, kita ada lihat ini ada penutupnya. yang masih kecil malah Pak yang nah, masih muda ya nah ini masih muda nih Duh. Duh. Nah. oke terima kasih jangan lupa subscribe dan like nya ya